Ada kisah menarik tentang malaikat yang dihukum Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Mukasyafatul Kulub Karya Hujatul Islam Al Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al Ghazali At-Turtusi atau Imam Al Ghazali diceritakan tentang hukuman malaikat yang terbukti enggan menghormati kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al kisah Ketika itu tengah terjadi peristiwa Isra Mi'raj atau perjalanan Rasulullah Wasallam menuju Sidratul Muntaha untuk menerima perintah solat, Di saat itu Rasulullah melintasi langit, terdapat 70 malaikat di langit yang berbaris dan melayaninya. Mereka begitu hormat atas kedatangan Rasulullah, akan tetapi ada satu malaikat yang enggan memberi hormat. Malaikat itu bahkan tidak berdiri saat Rasulullah melintasi langit. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghukum malaikat tersebut dengan mematahkan kedua sayapnya. Tidak hanya itu, malaikat nakal itu juga diasingkan di bumi dan ditempatkan di atas sebuah gunung yang tinggi. Di tempat itu malaikat yang satu ini hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya. Keberadaan malaikat yang dihukum tersebut diketahui oleh Rasulullah saat mendapatkan laporan dari malaikat Jibril alaihi salam. Kepada beliau, Malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, aku telah melihat ada seorang malaikat langit berada di atas singgasananya. Di sekitarnya terdapat ribu malaikat berbaris melayaninya. Pada setiap hembusan nafasnya, Allah menciptakan darinya seorang malaikat, dan sekarang ini kulihat malaikat itu berada di atas gunung Kaaf dengan sayapnya yang patah dan sedang menangis." Malaikat Jibril lantas mengatakan bahwa suatu hari malaikat yang malang itu melihat kehadirannya. Sambil menangis, malaikat itu meminta pertolongan. Adakah engkau mau menolongku wahai Jibril? Tanya malaikat malang tersebut, apa salahmu? Tanya malaikat Jibril, ketika aku berada di atas singgah sana pada malang Isra Miraj, lewatlah padaku Muhammad, kekasih Allah. Lalu aku tidak berdiri menyambutnya dan Allah menghukumku dengan hukuman ini, serta menempatkanku di sini seperti yang engkau lihat, jelas malaikat malang itu yang terus-menerus menangis dan menyesali perbuatannya. Setelah menangkap penjelasan itu, malaikat Jibril pun mencoba untuk memberikan pertolongan dengan merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, Hai Jibril, katakanlah agar dia membaca solawat atas kekasihku, Muhammad. Kemudian, Malaikat Jibril menyampaikan hal itu kepada Malaikat Malang tersebut agar membaca sholawat kepada Rasulullah. Sesuai dengan perintah Jibril, Malaikat Malang tersebut langsung membaca sholawat kepada Baginda Nabi Muhammad Alaihi SAW hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menumbuhkan kembali kedua sayapnya serta menempatkannya kembali di atas singgasananya. Sebagai Muslim, sudah seharusnya kita memperbanyak solawat kepada Baginda Rasulullah Wasallam. Selain sebagai bukti cinta kita kepada beliau, bacaan solawat juga bernilai pahala serta memiliki banyak sekali keutamaan. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah memerintahkan agar kita senantiasa membaca solawat. Allah Ta'ala berfirman, Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi, Hai orang-orang yang beriman.